Hai hai hai everybody welcome back to my channel Kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info paling up to date di sini Dan yang pasti di sini gue akan membagikan untuk tips dan triknya juga mengenai info slot gacor Follow slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya Oke okay. Seperti biasa gue bermain di gameplay pragmatik Dan kali ini gue main di games of Olympus Dengan nama modal 50 ribuan aja Oke, okay, gue main dengan modal receh ya, Langsung di B3000 DC aktif ya. Kita nyocok-nyocok santuy dulu Pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya guys ya Mudah-mudahan hari ini menjadi hari keberuntungan gue Untuk bisa dapetin profilnya Oke okay. Dan Btw, apa kabar kalian hari ini ya guys ya Semoga sehat-sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar Oke okay. Main tipis-tipis aja ya kan Gak usah terlalu nafsu gak usah brutal mainnya Enjoy-enjoy aja anu dapatin skater gratisannya dong. Mepet banget coy, tipis banget nih saldo gue sisa 3000 tinggal sekali spin lagi aja udah langsung rungkat ya. Waduh, gila. Lagi dong. Nah Oke, 180 ribu sensasional ya. Rekomendasi buat teman-teman sih terus aja video ini ya dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip juga. Biar nggak ketinggalan untuk update -up, tamtak terbarunya dari kali ini dan yang pasti seperti biasa di sini gua juga bakal sharing ke kalian untuk hmm, situs slot mudah jackpotnya pastinya itu. Rekomendan banget buat para slot ya. dan juga disitu situs-situs aman banget dan terpercaya ya. Oke. Okay. Tentunya disini gue mau ngasih tahu langsung Gue bermain di situs permen 138 Gajah makan permen Gacor men Oke okay, Mantep banget ya cuy ya Gue main di permen 138 investi Buat teman-teman yang mau join langsung Silahkan aja klik link yang ada di pin komentar Tinggal kalian langsung colok-colokin aja linknya Eh tinggal kalian langsung Hajar ya guys ya Tipis-tipis aja nggak masalah Nih Oke, okay. gila ini mantep banget. Nice. Napasnya buat temen-temen juga nih semuanya yang udah mampir di sini. Pokoknya kalian harus stay tune ya, Bestie. Dan gue juga bakal ngasih kalian untuk bocoran RTP-nya dengan winrate paling tinggi nih untuk memudahkan kalian juga bermain di game slot online yang lagi gacor saat ini. Oke, okay. jadi buat teman-teman semuanya, pastikan sebelum bermain kalian wajib cek dulu untuk RTP hari ini ya. Itu berpengaruh banget kalau kita main di RTP tinggi, itu memungkinkan kita juga untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi. oke. Okay. Lumayan juga 12 ribu yang gue dapatkan ya ya gila sih. Kalau gue sudah punya 400 ribuan, lumayan. Kita gaseng lagi dengan pola-pola berikutnya. Dan juga semoga pola-pola yang gue bagikan di sini untuk kalian bisa bawa hoki juga ya ya karena memang di sini gue hanya sharing-sharing, gue hanya berbagi sesuai dengan pengalaman gue di sini bermain di game slot online yang pastinya gacor dan di situs slot mudah jackpot yang memang ini langganan gue banget ya dan sekarang lagi rame-ramenya juga banyak dicari dari semua kalangan para slottermania oke okay? makanya kalian jangan lupa untuk bantu support channel ini di like, komen, share dan di subscribe tentunya. Agar channel gue semakin berkembang, semakin maju dan pastinya gue makin semangat lagi untuk memberikan info-info terbaru atau terupdate demi kalian. Oke. Okay? Dan paling pentingnya juga kalian jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng agar kalian dapatin notif dari gue setiap hari dan kalian gak akan ketinggalan untuk info-info menariknya ya seputar uh, info pola gacor Olympus hari ini dan juga slot gacor hari ini ya setiap hari ya khususnya buat teman-teman juga yang suka main modal receh-receh aja. Oke. Okay. Waduh, dapat 5 scatter nih bestie ya. Mudah-mudahan sih hasilnya nggak jong ya mudah-mudahan biasanya itu kalau sekitar 5 itu hasilnya tuh kurang memuaskan tapi kita lihat kali ini ya mudah-mudahan oke okay. 117.000 lumayan juga nih oke okay. ini oh, ya tipis-tipis aja nggak masalah ya buat kalian yang belum join di permen 138 mending langsung hajar aja oke okay? Dan buat para selatan mania yang lagi nonton disini, pokoknya jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian, ataupun sebagai mata pencarian sehari-hari. Jadikanlah game ini untuk hiburan-hiburan aja, untuk sekedar mengisi waktu luang, dan ya, untuk sekedar mengisi eh, atau menghibur diri kita sendiri, ya, pasti ya. Mungkin ketika kalian lagi jenuh atau bosan, oke, okay, nggak masalah untuk hiburan kita, ya kan? Gue pun juga sama seperti itu, kalaupun gue lagi gabut atau lagi bingung ya Atau lagi jenuh itu ya gue langsung nyocol nih si Zeus ya Ini dipermen 138 Oke okay, masih ada sembilan lagi masih ada kesempatan nih Pokoknya semoga pola-pola gue atau info-info yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih yang udah nontonin ya dari awal sampai habis. Oke. Okay. Semoga kalian enjoy, kalian terhibur dengan video gue ini dan ya semangat terus para pejuang receh para pejuang sensasional ya ya. pesan dari gue jadilah pemain yang cerdas jangan jadi pemain yang ganas nice 174.000 lumayan juga nih masih ada 3 lanjut lagi oke 1.200.000 yang gue dapatkan saldo kali ini dan gue rasa cukup, gue juga udah puas sama hasilnya Pokoknya terima kasih banyak yang sudah mampir, yang udah support Thank you, thank you ya bestie Gue izin pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam sensasional, permen 138 Bye